Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka, tegar bagaikan karang tabu cucurkan air mata. Sekarang ku rasa lelah Harus tampil sempurna Ingin ku teriakan Anda mereka tahu Rasa dalam hatiku Lembut bagaikan salju Dan menghangatkan kalbu Karena ku rasa lelah Harus tampil sempurna Ingin ku teriakan rasa hati jangan samakan dengan bisa belati roker juga manusia punya rasa punya hati jangan Anda mereka tahu rasa dalam hatiku Lembut bagaikan salju dan menghangatkan kalbu Kadang ku rasa lelah Harus tampil sempurna Ingin ku teriakan Rokor juga manusia Punya rasa, punya hati berlatih rokat juga manusia punya rasa punya hati jangan samakan dengan bisa ber Karena ku rasa lelah Harus tampil sempurna Ingin ku teriakan Roker juga manusia Punya rasa, punya hati Jangan samakan dengan pelati roket juga manusia punya rasa punya hati dengan saya Sabar yeah. hati